masuk dan mengoperasi adikku. Mereka dokter terkenal. Aku tidak bisa bicara pada mereka, tapi entah kenapa rasanya aku bisa bicara denganmu. Aku mohon tolonglah adikku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dia, dokter. Aku sangat sayang padanya. Kalau terjadi sesuatu padanya, bagaimana aku menjawab pertanyaan ibuku kelak? Aku berjanji pada ibuku bahwa aku akan menjaganya. Jagalah dia Kau adalah kakaknya Jadi tanggung jawabmu untuk menjaganya Katakan kau mau menjaganya kan? Kau jangan khawatir Ikatan kakak beradik sangat berharga Aku mengerti kau merasa takut dan sayang padanya Ada kabar baik Aku bawa hasil pindai adikmu Dia tidak menderita tumor Hanya gumpalan darah kecil yang bisa diambil oleh operasi Dokter Amit, dokter yang terbaik di sini. Di atasanku, dia akan mengoperasi adikmu Tunggu saja adikmu Dia sangat membutuhkanmu Operasinya pasti berhasil Andai semua rumah sakit punya dokter seperti dirimu. Tolong selamatkan adikku. Sang Dewi, aku mohon selamatkanlah seorang adik demi kakaknya. Masih berjalan lancar Sekarang kita istirahat Dokter Nandi nih, kau jangan cemas Semua baik-baik saja Istirahatlah, ayo Bagaimana kondisinya dokter? Apakah dia sudah ditangani Dan gumpalan darahnya? Tolong jawab dokter semua baik-baik saja. Gumpalan sudah diambil, dokter sudah menjahit lukanya. Sebentar lagi kami pindahkan adikmu. Sudah aku duga, ketika kau melihat seseorang, kau bisa yakin bahwa semua baik-baik saja. Aku merasakan yang sama ketika melihatmu. Kau sangat perhatian. Bagiku, kau mirip malaikat. Terima kasih, dokter. Semoga kau diberkati, dan semoga saja. Dewa memberkatimu dan juga adikmu Aku akan berdoa pada sang dewi Suster, pasang ventilator padanya Pasir mengalami pendarahan cepat, ayo cepat Dan nah ini, untuk kau disini, kode biru Pecahan pendarahan, kod biru. Nanti ni kod biru. Pasien meninggal Tapi gumpalannya sudah diambil Kita bukan kerabat pasien Nandi ini bersikapan seperti dokter Bahaya selalu ada Kondisi pasien memang stabil setelah pengambilan gumpalan Sebelum dibawa kemari dan kita operasi, Terjadi pendaraan dalam itu tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa apa-apa. Kerjamu bagus. Tapi gumpalan darah sudah dioperasi. Dokter Nandini, tugasmu adalah memberikan kabar pada anggota keluarga pasien. niat untuk mengajakmu makan siang bersamaku setelah adikku berhasil pulih. Kau pasti bisa datang kan? Ada apa, dokter? Kenapa lama sekali memindahkan adikku ke kamarnya? Kenapa kau diam saja? Ada apa? Kenapa kau diam? Jawablah, dokter. Begini, karena mengalami pendarahan hebat. Kamu tidak bisa menolong adikmu Kami turut berduka Kasian sekali, Nandini. Katanya, orang yang mengalami tragedi sejak awal hidupnya, maka dia akan selalu ditimpa kemalangan. Malang sekali. Nama panggilannya adalah Manu. akan selamatkan hidupnya. Aku sudah berusaha, tapi... Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah menceritakan semuanya padamu, tapi tidak ada gunanya. Maaf, Bu. Aku turut berduka gunanya rumah sakit besar, dokter terkenal dan peralatan medis yang canggih. Kalian tidak bisa menyelamatkan satu pasien. Kau mengatakan padaku bahwa kau akan membantuku menepati janji. Kenapa memberiku harapan palsu jika kau hanya ingin membuatku sedih? Kenapa kau diam? Apa yang bisa kau katakan? Para dokter tidak paham kasih sayang kakak dan adik Bahkan aku sudah menganggapmu sebagai kakakku Tapi kau hina ikatan itu Jika tidak, kau pasti akan berusaha untuk menyelamatkan adikku Tapi kau dokter Dokter yang tidak punya hati Kau dokter yang tidak punya perasaan bukanlah dewa kau tidak boleh memberi jaminan pada pasien atau kerabatnya yang kita lakukan adalah hanya bisa menjamin untuk melakukan tugas dengan jujur banyak pasien yang sudah kurawat sebelumnya tapi aku tidak pernah berjanji pada mereka sedangkan kau di hari pertama bekerja inilah kenyataannya sedih ketika harapan menjadi hancur begitu saja jika harapan hancur setelah kau beri harapan, maka ini yang terjadi Kau yang sudah bertanggung jawab Benar, Pak Aku yang bertanggung jawab Ini salahku Aku tidak tega melihat seorang kakak bersedih Jika ini permulaanku Maka Tidak Aku bukan penyebab duka seseorang Aku tidak pantas menjadi dokter Aku tidak pantas menjadi dokter Aku tidak pantas menjadi dokter Aku akan mengundurkan diri dari rumah sakit Tunggu dulu Apa katamu? Kau ingin mengundurkan diri begitu saja? Maaf, Pak Dokter Nandini Aku hanya ingin beritahu cara untuk menjadi seorang dokter yang baik, kau mengerti? Cara mengendalikan diri dalam perjuangan sehari-hari, melawan sakit dan juga melawan kematian. Tapi bukannya menghadapi tantangan, kau malah menyerah seperti ini. Ya, kau benar. Dokter yang berhati lemah tidak diperlukan di rumah sakit ini. Yang kau lakukan di ruang operasi itu adalah sebuah prestasi. Perbuatanmu pada kakak pasien itu memang sudah keliru. Dan perbuatanmu saat ini itu adalah kegagalan. Ya, yeah. Kami tidak perlu seorang dokter pengecut untuk bekerja di rumah sakit ini. Banyak orang bisa mengisi posisimu. Terima kasih. Untunglah kau punya niat untuk mengundurkan diri. Jika kau kupecat setelah melihat tindakanmu ini maka akan lebih buruk lagi. Kemasitasmu dan pergi dari sini. Kubilang pergilah. Ceramit. Bisa bicara di ruanganku? Tak akan menyebarkan abu ini coba lagi Jika kau tetap gagal, salahkan orang lain Siapa kau? Kau selalu membuatku tersenyum tiap kali aku sedih Kau di mana? Apa kita akan bertemu? Semesta mendukung datangnya permulaan yang baru Orang yang istimewa akan hadir dalam... Hey, bagianku. mana bagianku? <laughs> Wah, tertulis di sini. semesta akan menolongku bertemu seseorang yang istimewa. Semoga diberkati, nak. Aku menunggumu, orang yang istimewa. Kau ingat berita ini, Dokter Amit Gwen? Diterbitkan tiga tahun lalu. Ceritanya ada di setiap koran dan majalah di kota ini. Kau ingat hari ketika kita tawarkan pekerjaan ini pada Nandini? Dia menolaknya dengan alasan kalau dia tidak siap menerima beban dan tanggung jawab di rumah sakit sebesar ini. Dia siap untuk bekerja di tempat terpencil untuk mencari pengalaman. Dan setelah itu, dia berniat untuk bekerja di rumah sakit Suryodaya. Hal itu menunjukkan betapa besar perhatiannya pada rumah sakit Suryodaya ini. Kau tahu sebabnya? Semua karena dirimu. Mungkin saja kau tidak sehebat anggapannya pada dirimu. Kau juga membuat kesalahan besar. Sebelum mengambil langkah yang besar Seharusnya kau pikirkan jika kemarin dia menolong seseorang Dokter Goel, aku memujinya di depan banyak orang Hari ini dia membuat suatu kesalahan Rumah sakit ini memiliki peraturan bagi semua dokter yang Dr. ada Dokter Amit Goel, peraturan pertama di rumah sakit Suryodaya Jadilah manusia yang baik sebelum menjadi dokter yang baik Manusia yang baik tidak memarahi seorang wanita Yang sedang putus asa Melainkan memberinya semangat Kau itu dokter yang baik Tapi kau tersesat sejak Vandana meninggalkan Kau menjadi orang yang berbeda Dan tidak bisa ayah kenali lagi Bahkan dirimu sendiri Tidak mengenal siapa dirimu Ayah oh sudah ini saatnya ayah bicara dan anak yang mendengarkannya. Duduk. Amit. Semua orang memiliki pengalaman yang buruk. Tapi tidak ada yang berhenti menjalani hidupnya. Lihatlah Nandini. Apa kau tidak dengar kisah masa kecilnya kemarin? Tapi dia tetap bicara dengan tersenyum. Tapi lihat dirimu. Kenapa kau jadi seperti ini, Amit? Kau jadi serius. Selalu marah pada setiap orang. Membuat orang takut bicara kepadamu. Kenapa? Hanya karena kau gagal dalam rumah tanggamu? Tapi kau seorang dokter. Merawat semua orang, menyembuhkan pasien Kau tidak bisa cari jalan keluar dari diritamu selama ini Lima tahun sudah berlalu Amit, lima tahun Sebulan lagi pernikahanmu dianulir Dan sekarang, buatlah awal yang baru Hidup memberimu kesempatan kedua Terimalah Bukan demi dirimu, lakukanlah demi ayahmu. Ayah merasa bersalah. Orang tua menyelidiki semuanya sebelum merestui pernikahan anak-anaknya. Tapi hanya ayah yang memberikan perjodohan dalam bisnis keluarga Mital dan Goel. Ikatan antara dua nama terkenal dalam dunia medis. Jika saja ibumu masih hidup, dia pasti akan memeriksa semua detil yang berperan besar dalam hidup kita ini. Kecocokan, cinta, pengertian. Ayah minta padamu, Amit. Berubahlah sedikit saja. Jangan jadi dokter yang keras kepala. Jadilah Amit kesayangan ayah. Seperti waktu kecil dulu Ini bukanlah zamannya Orang jatuh cinta hanya sekali Belajarlah untuk jatuh cinta sekali lagi Tolonglah Akan aku usahakan, ayah Tapi aku mulai dari mana? Dengan mencegah Nandini. Hanya Nandini yang bisa mengisi hidupmu dengan kebahagiaan lagi, Amit. Kau jadi Amit yang dulu. Setiap kali kau bersama dengan Nandini. Jangan tunggal lagi amu Tolong Ayah mohon Amin ke ruang jenazah kau kan dokter kau mungkin tahu bagaimana proses di sana organ tubuh dikeluarkan jasad dibuka dengan pisau lalu dijahit lagi dengan jarum dia adalah adikku bukan secari kain dia makhluk hidup tapi kau melenyapkannya kau tidak akan kuampuni tidak akan kuampuni Kau harus dihukum Aku tidak peduli Walau aku harus dipenjara Tidak akan kuampuni hey. Kau harus dihukum atas kesalahanmu Lepaskan dia Apa yang kau lakukan Dokter Nandini berusaha keras untuk bisa menyelamatkan adikmu Walau ini hari pertamanya bekerja di tempat ini Sayangnya orang menganggap Kalau kami adalah dewa Bukanlah seorang dokter Kami hanya manusia biasa sama seperti kalian Percayalah padaku, dokter Nandini melakukan tugasnya dengan jujur dan efisien. Aku turut menyesal karena kami tidak bisa menolong adikmu. Kami bisa memahami kesedihanmu. Pahamilah, jika dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Suster, dia mengalami shock. Tolong bawa dia pergi, supaya bisa istirahat. Halo? Jadi, pencurinya wanita India seperti ramalan, "Aku ditakdirkan bertemu dengan dirimu hari ini. Aku bisa melihatmu. Kau melihatku? Kau di mana?"